Halo bro Halo mas Pandi. Selamat ulang tahun yang ke 17 tahun Semoga Di usia yang 11, 17 tahun ini Menjadi kebahagiaan Untuk kau kawan Siapa itu kawan kita ulang tahun toh? Cuba ucapkan selamat, tahun, selamat ulang tahun Komandan. Siap sama-sama Semoga. Semoga apa, man? Semoga di tahun ini, semoga di tahun ini, kawan aku ini cepat berbini. Amin. Cepat punya anak. Amin. Tapi dia pernah punya anak. Bini, jangan ya, Aduh. Kacau. Berarti kita dulu yang ajaklah dia. Khusus ya. untuk dia hari ini, mudah-mudahan cepat berbini. Amin. Hmm. Jangan sampai aku mendulik dia pula. Ha, <laughs> nah, kan? Sama-sama lah ini kak beradu. Dak nah, dia dulu lah tahun, bro. Eh? Yes. Semoga mimpi-mimpi wow. yang tahun kemarin, mimpi-mimpi yang tahun lalu tercapai di tahun ini. Amin. Semoga menjadi kebahagiaan bagi kau, bro. Bagi kawan-kawan kita, nah. Amin. Dan lebih utamanya, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Desani dan rohani. Amin. Amin. Jangan lupa semayang bro Nah, Itu lebih utama Ya berdoa Ingat-ingat Tuhan Ingat-ingat Tuhan Benar Tidaknya usah, usah nak sini nah. Ya bro ya eh? Selamat ulang tahun bro Semoga Jangan lupa Cium tangan mak Cium tangan bapak Kalau balik ke rumah ni bro Semoga menjadi kebahagiaan Untuk kau bro bro Ya kawan Pasti bro, benar Boleh lah kawan kita ini lagi macam Ustaz, terbat ya mari <laughs> Ya bro Kami sebagai kawan kawan ini berdua yang paling terdekat nah. Selalu ngusuput kau bro Pasti. Selalu ngenduakan kau bro Semoga Menjadi kebahagiaan yang luar biasa Untuk kau bro Kepanjangan, Saya Tugimin Ini <tik> Saya Sudirman Saya Sudirman Undur diri pada siang hari ini Terima kasih Assalamualaikum bro Waalaikumsalam